Setiap orang pasti memiliki hobinya masing-masing. Menariknya, ada juga lo orang yang suka memelihara ikan. Contohnya memelihara beragam jenis ikan cana atau ikan gabus. Mungkin beberapa dari kalian juga sudah pernah mendengar jika ikan cana atau gabus memiliki beberapa kategori di dalamnya. hobi memelihara ikan sebenarnya bukanlah hal baru. Namun, belakangan ingin di tengah maraknya orang memelihara ikan cupang, ada juga jenis ikan lain yang turut banyak diminati. Salah satunya adalah jenis ikan cana atau gabus. Tentunya jenis ikan cana atau gabus bisa jadi alternatif yang bisa Gramets pilih jika memang kurang berminat untuk memelihara ikan cupang atau jenis ikan lainnya. Jenis ikan cana atau gabus memiliki nama famili dari ikan gabus atau nama cana yang merujuk ke dalam istilah familia chanidae. Meski terkadang ikan cana atau gabus kerap digunakan untuk lauk, Namun banyak juga yang memanfaatkan jenis ikan cana atau gabus sebagai hiasan rumah. Salah satu sifat dari ikan cana sebenarnya hampir sama dengan ikan cupang, yaitu akan menyerang ikan lain ketika memasuki wilayahnya. Maka dari itu kebanyakan orang akan memelihara satu ikan cana atau gabus dalam satu tempat seperti akuarium. Selain itu ikan cana atau gabus juga memiliki nama lain yang kerap digunakan oleh masyarakat umum seperti snakehead, Emperor alias Kaisar Kepala Ular. Hal ini dikarenakan salah satu karakteristik yang dimiliki oleh jenis ikan channa atau gabus adalah bentuk kepalanya yang menyerupai ular. Sampai saat ini penyebaran jenis ikan cana atau gabus lebih mudah ditemukan di perairan Asia hingga Afrika. Selain itu ikan channa atau gabus juga memiliki beberapa kelebihan loh, salah satunya perawatan yang begitu mudah. Ikan channa atau gabus juga sangat memerlukan oksigen dalam jumlah yang begitu minim. Sehingga jika kalian ingin memelihara ikan channa maka memerlukan alat penambah oksigen pada akuarium yang digunakan. Lalu untuk harga dari jenis ikan channa atau gabus sebenarnya bersifat variatif karena setiap jenisnya selalu memiliki harga yang berbeda-beda. Contohnya adalah untuk jenis ikan cana atau gabus kategori yellow centarum dengan ukuran 5 hingga 6 cm akan mendapatkan harga sekitar Rp 30.000 hingga Rp 45.000 per ekornya. Sedangkan untuk jenis ikan cana atau gabus impor seperti jenis pulchra dengan ukuran 5 hingga 6 cm akan memiliki kisaran harga Rp 50.000 per ekor. Ya, akuarium yang kecil itu berapa tuh? Santai aja. Kenapa benar-benar diketawain Bisa